Selamat pagi. Hari ni sudah hari kedua di kebun. Dan sekarang saya nak tunjukkan apa perkembangan dari semalam lah Jadi semalam dah pasang tiang. Tiang ni untuk kereta pagar nanti. Pagar masuk ke kebun. Ini adalah tanda untuk buat paos nanti tempat ni di kawasan dalam tali ni. Kopi yang dihantar semalam ini bersungsi yang akan digunakan untuk buat farmhouse tu dan kerja semalam juga ada buat kerja pembersihan dan nampak dia lah cantik lah mungkin ada kerja-kerja sikit lagi lah perlu buat ini atap untuk buat farmhouse nanti dan atap ni juga akan digunakan untuk buatkan dinding dia juga dan ini kema untuk kami berehat lah.